yuk cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get all of Olympus atau kakek. kita bawa modal Rp30.000 saja guys. modal reteh reteh-retehnya bokeh kita coba cari profit-profitnya lah kita main di w800 saja apa ya double jangka eh, kita coba 70 turbo dulu ya guys Oh hari ini kita main di konten 88 di pusar gacor tercolisante roja ke dunia arab, slo. di sini enggak cuma ada slot saja, ada tembak ikan nomor togel lengkap pokoknya. untuk linknya ada di pin hmm. komen. untuk yang bertanya, nah, pin komen ada apa saja di sana ada link situs gacor, rtp mantap via ya, wa bisa, cek tele untuk rtp rtp gacor game-game yang lagi mantap-mantap banyak tuh the fans facts Facebook untuk lihat nomor-nomor jitu togel setiap pasaran kita update step hari pokoknya yes kita dapat free spin semoga ada sih Oh ya jangan lupa jangan ragu jangan ditang, banyak cuma di konten 8.8.z terkait tersolih santero jaga dunia akhirat untuk linknya ada di pin komen langsung cuskan saja seluruh jangan takut jangan bimbang bos umumnya boleh ungu ungu ungu, hmm, nanggung kali dua lumayan lah. ya, udah makot aku dua. ya, mau jadiin dulu ini ini ini ya atas cincin kasih petir us, hmm? nurus sekali birunya sekalian atau merahnya us, hijaunya sekalian malah ikut, oh mantap mantap mantap mantap, uh, atas gelas kasih petir menurut hmm? sekali sayang birunya kurang satu cuk. 5.000 kali 10 lumayan 56.000 tuh kita hari ini bawa modal receh tadi yuk ungu ungu ungu ungu ungu, ungu, ungu. aduh nanggung semua ya, yes. hmm aduh cuma sekali pecah doang cik. nanggung pasti udah keli kelihatan nanggung sih cuma lumayan lah tambal 12.000 lah kita dapet crispy ini 80.000 aja dan termasuk profit slur, ayo, luar kali 10 lumayan, kuningan atau merahnya us kalian, aduh merah kurang satu, kampret sekali, tampil dua lumayan, masih sisa enam kali putaran lagi, dibutar putar us JP nya dikeluarkan, kuning boleh, cincin boleh us, menanggung hmm. semua, tapi lumayan tampil udah 30 lebih, 18 lumayan lumayan lumayan, lumayan, lumayan kita main aman saja main di base 800 lah tapi dibawa modal cuma 30ribu nggak kayak biasanya kita main di base 1200 atau kalau enggak di 2000 kita main tergantung modalnya lah seluruh intinya tetap semangat kita tetap semangat deponya utamakan WD-nya jangan lupa tahan nafsu kalian guys. konten ini anggap hanya sebagai hiburan saja ya dan dicontoh atau ditiru, tapi kalau boleh boleh deh langsung ke link situsnya saja. untuk link situsnya dari pin komen. ini masih di 70 turbo guys. ayo kasih mantapan terus. atas makutap pasti skater sih. Hmm. Oh, kalau lagi nurut-nurut banget, tahu satu lagi terus kasih atas hijau dong, atas hijau kasih dong. Hmm. nurut sekali kan dua kali dapet free spin kita coba ada isinya atau enggak terus mudu kali 25 25 uh, lumayan tampilnya Cuk. aduh tampilnya tuh lumayan tapi ya 27.000 lumayan main-main lumayan, lumayan, lumayan. ayo kasih yang cpcp manis lau oh. catet bus pantang us tampil udah gede hijau jadi kuning atau biru boleh nyusul nyusul aduh nanggung tambung 36 lho, us jangan buat aku PHP us yuk kasih petirnya us atas mahkota us kayak eh, atas gelas hmm? nurut sayang hijau sama ungunya kurang satu ya guys tapi lumayan lumayanlah 54.000 tambel udah 45 lumayan ini tambel udah gede nih masih sisa 9 spin lagi kuning boleh atau ungunya us kuning dulu atas kuning petir dong nggak hmm, mau kampret-kampret-kampret Aduh kurang gelasnya kurang satu tadi Aduh birunya kurang satu juga hmm, nih petir Di gimana gimana dimana petir gak ada tuh so. ini aduh nanggung Aduh nanggung gape coba so. nanggung gape coba so. asu. Nah, Sultan lanjut ambil listriknya, tapi kesannya kurang. Lumayan 67.000 dalam lebih dari sih, kalau di biasa Cuma untuk tadi kita dapat friskin, jadi lumayan profit. Friskin isi berapapun itu masuknya profit, guys, karena friskin kalau buy ya beda. Kita udah dapat dua kali friskin di putaran 70.000. Ayo, kasih yang mantap-mantap. Kita main di bed aman lah, guys. Tadi kan bawa modal 30 ribuan kita main di betaman enggak aja Betapa ratusan lah udah cukup udah cukup deh udah, udah cukup Enggak kayak eh, biasanya kita main di base 1200 atau 2000 lah Kita lagi main aman dulu karena lihat modalnya juga Yang intinya kalau main slot itu utamakan WD Lihat modalnya berapa Contoh kayak gini modal 30 30000 naik 200, Udah profit sekali lebih naik 300 itu udah profit 10 kali lebih nggak usah nyari yang lebih dulu lihat modalnya lah kalau mau 200 ya naik 500 udah profit 5 kali itu udah profit maksudnya jadi usahakan deh, usahakan WD lah jangan terlalu terbawa emosi yang kalah-kalah kemarin dihitung itu nggak usah sih. Penjudi tuh penjudi itu bukan kayak gitu yang penting nikmati saja terus kasih yang mata-mata terus satu yang penting jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di konten lawan-lawan jifat-jifat tertulis antara dunia akhirat WD berapapun di pair, rumah satu lagi us kasih dong kasih dong kasih enggak juga anjir. intinya main kayak gini tuh utamakan WD selalu pantau bednya kalau bom modal kecil main bed kecil kalau mau bandel Besar main bed besar ya, minim-minim modal 100 main di bed 1200 atau 2000. Oke, okay. kalau di bawah itu yang main di main aman sajalah lah, sur. utamakan WD ini Kita main kayak gini buat hiburan sekalian cari profit-profit tipis lah. Yuk, kita turunkan jet aja lah, kita cari di 10 kali dulu. Ini kita tes dulu, dari badan naik mending turun bed kayaknya udah seret juga free spinnya kayak tadi kan kalau masih gacor ya kita naik gas, kalau itu turun gate aja apalagi petir-petir kan dari tadi nggak konek-konek turun-turun dua-duang mau konek amret sekali kan Kaya turun gate kan saja jangan rasanya enggak mau kita coba 10 kali lagi kalau emang nggak ada juga paling kita langsung izin pamit aja ya seluruh. Jangan ragu, jangan bilang mainnya cuma di konten laman laman, jangan lupa subscribe channel saya untuk membantu saya Jadi guys lagi untuk upload youtube, langsung kasten, share-share boleh, like-like, komen juga boleh Yang penting komen-komen positif aja biar kita saling mendukung ya guys Anggap game ini sebagai hiburan saja bukan mata pencarian kalau pengen bermain cari happy-nya aja Mainnya cuma di konten 88 ya guys nah, udah mulai ini bau-bau lebih baik kita kabur karena udah pergi lumayan bau modal 30 naik 200 berarti naik berapa persen guys Yap, betul sekali 70% 700% lebih 7 kali modal lebih. itu udah lebih dari cukup itu termasuk JP yang lumayan jadi saya ah potong spin undur diri dulu terima kasih yang sudah menonton bye bye